Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang UTBK tahun 2020. Kembali lagi dengan Mister Zoret. Ya, oke. Pada video kali ini, Mister sesuai janjinya akan menyampaikan pernah pernik UTBK SBMPTN. Pernah pernik yang pertama apa? Pernah pernik yang pertama adalah bagaimana cara mendapatkan nilai tertinggi di dalam UTBK SBMPTN. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Komen dan share di media sosial kalian. Oke, okay. pernah penik yang pertama? Pernah penik dalam UTBK SBMPTN, yaitu adalah "Bagaimana Cara Mendapatkan Nilai UTBK Tertinggi". Bagaimana caranya? Oke. Okay. Mister singkat menjadi apa? 4M. Ya. M yang pertama, diingat-ingat, M pertama adalah menetapkan target harian. Ya. Menetapkan target harian. Maksudnya bagaimana, Mister? Maksudnya misalkan hari pertama kalian menargetkan 100 soal oh, TPS 1 no. dan 100 soal TPS 2. Kemudian hari kedua Kalian menargetkan 100 soal TPS 3 oh, no. Kemudian 100 soal TPS 4 Itu adalah menargetkan Kemudian M yang kedua M yang kedua adalah Memfokuskan latihan soal Jadi kalian sekarang adalah fokus Fokus apa? Fokus latihan soal terus Ya, Harus banyak makan soal Ya, Harus banyak mengerjakan soal seperti somboyan Mister ingat di video Mister yaitu adalah one day one hundred question satu hari 100 soal itu ya kemudian m yang ketiga m yang ketiga adalah mengevaluasi diri ya udah belajar keras sudah menetapkan target sudah melatih soal yang ketiga adalah mengevaluasi diri dengan cara apa? Dengan cara mengikuti tryout-tryout online. ya Kalian ikuti tryout-tryout online. Kalian ikuti. Kemudian nanti kalian evaluasi sejauh mana nilai kalian untuk UTBK. Oke. Kemudian M yang terakhir. M yang terakhir adalah apa? Mulai dari sekarang. Mulai dari detik ini. Kalian belajar dengan keras untuk menembus jurusan yang kalian favoritkan jurusan yang kalian inginkan. Oke, okay. mister singkat 4M, ingat-ingat. Pertama, menetapkan target harian. Yang kedua, yang kedua adalah memfokuskan latihan soal. Yang ketiga, yang ketiga adalah mengevaluasi diri kemudian yang keempat, yang keempat adalah mulai dari sekarang ya, oke. Okay. Jadi The next video nanti Mister akan menyampaikan masih tentang pernak pernik di UTBk SBMPTN simak terus video Mister jangan lupa subscribe like komen dan share di media sosial kalian terima kasih.